Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sehat waras selalu rejeki lancar untuk kita semua kali ini bersama memanplek tetap berada di SD Negeri Durokowo 01 Kecamatan Gunir Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Ini dia penampakan Tugu Garuda yang ada di SD Turgosa ya Cukup bagus sekali teman-teman Untuk eh, di kawasan sekolah dasar ini termasuk bagus dan awet ya Karena masih utuh Biasanya di lingkungan sekolah dasar itu cepat Ada saja yang mungkin eh, copot atau gimana itu Karena banyak anak-anak SD ya anak-anak kecil jadi biasanya iseng gitu. Tapi untuk kali ini cukup bagus dan lengkap. E, modelnya timbul. Ini biasanya memang rawan kalau timbul, rawan diambil. Tapi ini masih lengkap. Lambang-lambang sila juga masih lengkap. Cuman burungnya aja ya mungkin kurang gagah sedikit. -sedikit. Agak seperti lemes, dia <gak -gak. <tuh> siapa ini yang milih? Ini e, sayapnya juga nampak kurang, kurang kekar ya, kurang gagah. Tapi ya enggak apa-apa daripada enggak ada. Oke, cukup bagus sih. Saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat, waras, selalu rezeki lancar untuk kita semua.